Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi. bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita mau nyobai Cherry OS di Asus Max Pro M1. Ini yang Cherry OS 111. Biar kita matikan dulu apinya. Dan di sini saya pakai corpus yang semalam yang 14 berapa gitu? Saya lupa juga. Kalau nggak salah 14.000 dan kita masuk ke recovery dulu. Ntar, salah pijet bukan arah atas, pokoknya arah bawah ya. ini kita tekan dulu agak lama ini. Kita reset ya. kita tahan aja tombol bawahnya dan biasanya agak lebih lama. Karena tadi masuk Facebook dulu. oke apakah gagal? kok jadinya kasus gitu. oke lumayan masuk. Aik, kita ambil dulu tingginya nya dan kemudian di sini ya saya masuki tg jadi kita masuk jad colok nah kebiasaan sih muter-muter lagi kan kita web dulu ke del sistem pendol data eh ceccec lupa oke kita pas Oke okay, setelah selesai kita balikkan dan kita langsung arahkan ke OTG. Di sini kita cari dulu datanya. Kalau nggak salah tadi saya taruh di data. Eh salah bukan untuk download. Download yang terpicit. Oke okay, data mana data tadi? Mana data? Oke okay, ini data. Oke ini dia, okay, dia. cari OS versi 2. Tiga titik lima, hai, hai, hai, hai, hai, kita tunggu aja sampai selesai hai, hai, di sini kita sudah berhasil masang kostum roomnya namun karena ini masih versi vanilla jadi kita perlu masang gaps nya lagi atau Google Play Store atau lain-lainnya jadi kita cari dulu di sini gaps yang aduh sangat sedikit ya kis gaps ini untuk Android 11 oke kita cepatkan aja ya videonya lagi udah ya, berhasil kita install ya sekarang saya mau install Magic untuk root Jadi, untuk root ini silahkan bisa di skip kalau nggak mau install root tapi kalau mau silakan ikuti langkah ini dan sebaiknya kita install root itu setelah install custom room jangan udah hidup nanti takutnya ngebug root bisa di install custom room langsung kita pasangi disitu apanya ya root kalau ada masalah bisa ditangani sendiri di root oke udah selesai tinggal kita wipe maksudnya reboot ya wipe di reboot oke tinggal nunggu aja kita cepatkan kena videonya sampai apinya hidup kok mati, perlu kita coba kita cek apakah kita mati kebetulan? Oh, rupanya enggak. Ya, mungkin gitu atau kayak mana sih? Kurang tahu. Ntar ngebook atau yang lain Oke, di sini kita ngotokan pengujian biasa, biasa kita hitung dulu berapa menit hidup. Dan di sini saya mau disclaimer dulu bahwa saya sudah pakai rumini dua hari dan utamanya satu yang beda yang saya rasakan itu cuman di pemakaian baterai ya. rasanya kayak metalik ya walaupun cuman saya pakai nonton youtube tapi satu hari yang lebih lah bisa satu hari lebih gitu baru di lagi oke untuk waktu hidupnya sedikit lebih lama kayaknya ini udah sampai 30 detikkan bisa kalau hp custom belum lain udah hidup ini ini belum Empat puluh empat detik ya, jadi itu, itu, itu cukup lama untuk sebuah kesimpulan. Eh sekarang kita bakal lihat aplikasinya aja. Nah, Di sini ada saya pakai, sudah saya cobain shopee dan bujur Break untuk aplikasi dana-dana kayak gitu. Nah, dia nggak ada masalah. Kemudian nah, nih kameranya kamera GCam. Ini nah, kita lihat versi ke berapa? seperti itu. kita juga langsung. Ini kameraku yang light oh, kalau salah Oke kurang jelas ya. Versi test. Oh ini versi test dia bukan versi light. Dan fiturnya nggak akan kita bahas kalau mau ngapain selgi kem aja. Dan di sini ada WPU ini. Ratenya untuk buka browser, tapi banyak yang error. Saya coba, ya. dan di sini yang paling menarik itu sebenarnya di menunya nya tampilan sting Oke, tampilan stingnya kayak gini, udah lain banget. Dan sini ada aplikasi lock juga, nah ini tentang ponselnya ya. kita balik aja kita cari dulu ini cellphone pulse-nya untuk mengatur CPU dan lain-lain. untuk yang sisa aja lah. Saya kurang ya. takut nih sekali mungkin enggak jelas. Jadi di sini aplikasi dan disini seharusnya ada aplikasi lock. Ini apa lagi aplikasi charger ini tempat juga masih punya dua hari market tapi enggak saya terus di semuanya Oke, Ada keadaan juali OS setting juga di atas itu di tempat disini security dan disini ada aplikasi lock Jadi kita bisa langsung ngelog dari sini aja minta kita sudah tiga Ini nah, Sekarang kita coba lihat juali OS setting Oke bisa dilihat itu menunya Sekarang kita buka WIP Terus Semuanya nah ini tentang pembuatnya ya Ini enggak ada lagi deh ini teman juga main kayak biasa ya nggak ada yang bisa diganti. Itulah kita coba aja tutunya untuk berikutnya. Baiklah sekarang kita akan coba ian tutunya aja. Dan saya pikir ini nggak akan bakal tinggi banget. Karena setelah beberapa kali saya coba, hp-nya itu nggak terlalu terlalu panas dan tidak ada pop Kita skip aja ke hasilnya aja biar cepat. Okay, bisa dilihat sendiri cuma dapat 132.000 ya. Belan 62636. Tidak terlalu buruk sih. Dan paling enak itu batrinya tetap dingin. Sekarang kita coba trolling kayak mana. Baik, pengujian selanjutnya kita tes saja trollingnya kayak mana. Oke, okay, performanya itu di 100-an dan sejauh ini masih lebih baik, belum ada trolling sama sekali. Siapa okay, stabil di 110 dia. Sudah 20 menit. Eh 20 menit, 20 detik. Saya berharap sih tetap stabil. Nah, lumayan nih custom rom Eh okay, kalau trolling nih okay ya bakal kita ganti lagi kita coba aja terus oke udah 50 detik belum ada trolling oke udah nampak ada sedikit trolling kayaknya oh, belum satu menit dan ada trolling turun ke 87an langsung parah sih oke kita skip aja coba lihat 15 menit oke okay, bisa dilihat dari rasionya enggak begitu baik dari 110 bisa turun sampai 88 gips dia tapi di sini yang paling enak itu apinya terap dingin itu panasnya cuma 32 kalau nggak salah eh 36 derajat celcius dan bisa lihat di sini batlinya juga enggak terlalu makan banyak nah kita buka dulu batlinya biar nampak di sini 55 kalau kalian perhatikan dari awal tadi itu sekitar 63 persen sekarang masih 55 berarti cuma turun 8 persen ya biasanya kalau kita cobaan tutup dan rolling itu jatuhnya turunnya sampai 10 atau 15 gitu ini lebih hemat ya oke selanjutnya kita coba PUBG aja oke ini agak payah maksudnya sinyal saya tiba-tiba rusak dan ini ya, ini melakukakan saya jarang Upload kita kenapa Indihome setelah masuk bulan ramadhan ini agak susah oke, di sini pengaturannya kita cuma dapat HD High ini standar di 636 bisa lebih ya dan kemudian kostumnya juga nggak di power drop mungkin bisa disesuaikan distance kita sendiri Hmm, sepertinya sinyal saya kurang bagus nih dan ya gak enak banget nggak bisa ngambil senjata lihat nih nah, sinyalnya kuning terus ah ini home ini home ya lah kita balik ke apa aja keluar aja exit dan kita lihat mungkin udah tahu ya tombol main PUBG pakai HD hack bisa pakai home ini nggak terlalu ngaprem kali. Oke okay, tadi langsung saya tutup aja PUBG nya karena ngelak alih nggak bisa sama sekali jalan Ini ngasih apa dia loncat-loncat Dan inilah dia Cherry OS di Asus Max Pro M1 Asus z 1 Max Pro M1 Bagi yang suka daya tahan baterai atau delius Lebih cocoklah pakai ini